serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar-kabar terbaru, kabar baik dan bahagia dari Leslar tentunya Baiklah sahabat untuk menemani santai bagi menjelang siang kalian Sal ini pemimpin akan menyuguhkan kabar bahagia dari idola kita Di kabar pertama kita awali dengan kabar spesial datang dari Morwa FC Marwah FC ini mengunggah video momen saat Bunda Lesti, BBL, ini langsung menyaksikan Tentunya Papa Pilar main sepak bola bersama tim Marwah FC Yang bikin lucu dan sangat menggemaskan adalah aksinya BBL Persahabat, dia selalu menjadi sorotan, selalu menjadi pusat perhatian banyak orang Kita lihat juga persabat ini momen yang membuat kita kagum banget ya sama Abang L Disuruh milih bendera negara yang tentunya main di piala dunia persahabat ya BBL suruh memilih negara Maroko atau yang lain, ternyata bendera yang dipilih itu adalah benderanya Maroko, wow apa mungkin Maroko akan keluar sebagai juara dan tentunya akan memenangkan piala dunia 2022 di Qatar, wow ini kejutan banget persahabat ya, kita lihat juga kalimat caption yang dituliskan oleh fc. Kalau bapaknya yang pegang, tim biasanya kan timnya kalah. Siapa tahu kalau L beda, insya Allah Maroko juara ya. Tapi feeling mimin tetap Argentina, cuma prediksi ya, ini belum tentu jaya-jaya-jaya katanya itu. Wow. Kita lihat juga perselamatan bikin salvo kalimat selanjutnya yang di posting, yang ditulis oleh Marwah FC. Terima kasih juga buat Bunda Lesti Jorah. Semalam tim Marwah dibawain nasi goreng dan es teh manis. Besok-besok kalau bisa menyerebus sama kue tiaunya juga, ya aduh Masya Allah, luar biasa idola kesayangan. Bunda El semalam ternyata bawa nasi goreng dan es teh manis untuk Timurwa FC. Mudah-mudahan berkah, barokah selalu ya untuk rezeki idola kesayangan kita. Kita lihat juga persoal video komentar, banyak sekali diberikan. Di antaranya dari akun Instagram, Brishan Tianti mengatakan aku ikut Abang El, Maroko katanya tuh ya, wow Ada juga persahabat yang lain dari akun Hasanah12339 Disitu mengatakan dasar mimin bisa baik, tapi mudah-mudahan benar sih, pilihan Abang El juara, amin Doakan saja ya, mudah-mudahan feeling Abang L itu benar, Maroko bisa juara, piala dunia kakar 2022 untuk berikutnya juga yang kita lihat nih ada yang bikin salfok banget ya sama babaji warga konoha bikin salfok dengan celana yang dipegang oleh babaji celana di atas celana katanya tuh Masya Allah kita lihat nih kalimat caption yang dituliskan oleh keep calm sumpah aku dari tadi malam salfok sama babaji sama gaya outfit celana di atas celana katanya tuh Masya Allah kita lihat juga tanggapan komentar yang diberikan di antaranya dari akun Ana B underscore L307 Itu celananya bilar kayaknya buat nutupin paha babaji yang pakai celana pendek WKWK -WK. Aduh Masya Allah banget ya Kita selalu dan kagum juga Dengan pasangan Kak Senia dan babaji Yang selalu tulus mensupport dan mendukung idola kesayangan kita Kemudian persahabat disimak juga Kita lihat outfitnya Bunda Lesti kejora sweater atau hoodie yang dipakai oleh Bunda El semalam. Ternyata harganya bukan kaleng-kaleng persahabatnya. Mencapai Rp14.278.715. Wow, fantastis banget persahabatnya. Berkah, berkah, berkah, dan barokah ya Bunda El. mudah mudahan rezeki idola kita juga bisa nular ke kita semuanya. Amin untuk berikutnya persahabat ini kejutan untuk semuanya unggahan Toba Boys bikin penasaran persahabatnya. ya Toba Boys awarding naik wow apakah nanti malam bakal ada sesuatu yang wow dari Toba Boys kita lihat persahabatnya. di postingan ini ada fotonya Papa Bilar yang sangat keren banget persahabatnya. ya Wow, come white style Ini keren banget persahabatnya Bakal ada kejutan apakah yang akan dihadirkan malam hari ini Semoga ada kabar baik, ada kabar bahagia yang kita dapatkan langsung dari idola kesayangan Karena Toba Boys malam hari ini akan menggelar kembali Toba Boys Liga tentunya season ketiga persahabat, ya. Golden Warriors pun akan bertanding Timnya Papa B Semoga ada kejutan, ada kabar baik Yang kita dapatkan Kemudian juga persahabat yang kita lihat di ungan Bufir From V.I.V. Less Lovers to Anjur with Love Alhamdulillah persahabat ya Kita tentunya merasa kagum dan bangga Dengan fanbase yang sangat luar biasa Yang selalu Menebar kebaikan, yang selalu Membantu sesama penyaluran Donasi tahap akhir V.I.V. Les Lovers Masya Allah, Alhamdulillah berjalan dengan lancar, Sahabat. Terima kasih juga untuk para Donald Lovers, tim yang berangkat ke sana, orang-orang baik. Terima kasih semuanya panjang umur untuk kebaikan. Itu kalimat yang ditulis oleh Bu Fir ya, Masya Allah. Mudah-mudahan rezekinya selancar, mudah-mudahan berkah selalu untuk kita semuanya yang tentunya membantu. Sesama kita, saudara-saudara kita yang terkena musibah gempa bumi di Cianjur. Kemudian juga, persahabat, ya kita lihat di akun Kapan Lagi Dangdut. Ada sebuah artikel nih, persahabat, ya. potret Lesti Kejora dan Jenna Ortega yang disebut mirip. Wow! Ini kebanggaan juga nih, yang Lesti Kejora mirip dengan Jenna Ortega. Ini lagi ramai banget, persahabat, ya. Memang betul banget ya kita lihat seksama... Jenna Ortega memang terlihat mirip banget nih dengan Bunda Lesti Ini bukan kaleng-kaleng persahabatnya Lesti kembali jadi sorotan karena disebut mirip dengan aktris mancanegara yang sedang viral Semirip apa sih mereka? Tuh Kita lihat fotonya persahabat ya Ini potret Jenna Ortega memang mirip banget ya dengan Bunda Lesti Kejora, mudah-mudahan ada kejutan, ada kabar baik selanjutnya, dan kita masih menunggu. Judukan-judukan vitamin terbaru lainnya di hari ini, jangan kemana-mana. Terus ikuti channel YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, dan kabar bahagia dari Leslar tentunya. Ini dulu informasi di pagi menjelang siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang, mengucapkan terima kasih.